mengekam tubuhnya dijuru-juru di daunan di pikiran punya, merupakan suatu kemaharangan. Alhamdulillah lo pelarangin huda zaman klo kesecile nanti lo bos pak tokaney pak jawahir pak ayati pak jajuli dan rekan-rekan. Alhamdulillah masuk generasi yang ketiga sudah boblo kita Hukum sedeku ayam kampung, Pak. Ayam Pak. Selamat. Buat jam 2000, 3000, 4000, 3000, 4000, 3000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, Mas 4000, Dikasihkan kepada Pak Makin Alhamdulillah 4000, ini 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, Terima kasih Tuhan dan Pak Makin sebagai Ketua panitia penyelenggara. Selanjutnya silakan untuk di belakang, untuk di porteng-porteng MCN berumpan untuk Ropo-Ropo. Yang Mas Koro berpapak mulai di dan Pak Makin. Bismillahirrahmanirrahim. Baraka tu bill muttaqin wa laa udwa illa billahi lladhi jami wa laa hawla wa laa quwwata illa billahi lghani lghani. Kamaa ba'a qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hazal Qur'ana yahdi lil-latīna ya hataw wa yubashshirul-mu'minīn Subhanallazī asra bi'atihi laila minal-Masjidi-l-Harām ilal-Masjidi-l-Aqṣā allazī al baraknā hawlahu linuriyahu min āyātinā innahu huwas-samī'ul-basīr Aqala Nabiyyu sallallahu 'alayhi wa sallam Al Qur'an la sahir kalam ka bath di qomari la sahir kalam masjid Baca Bapak babak Islam pun tampil. Soho Mas Syif itu nipu nih kang beton. Kalau sempat asmok karimi puni kang tibutunjak akan nonton. Lan kang Tanza kita sedoyon cakutonga Soho Barokah ini puni pun. Boleh ngar pejabat pemerintah kepala desa Sapengbateng Projo, ini kang Tanza minyul wali santri-sang santri, -santri di Tansah dan sah Segerna lagi. Segera panitia peringatan dari besar Islam misroh langi arad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuh membangun hadirin awal hadirat muslimin muslimat ansor batayat nathir nathir pencopansor studium abon rohim Sesadangan mogok kita direkatkan dengan lebur lembut di syukur. Oh tenar sanipun lebur, kaki tahbim saran, alhamdulillah, ya roh, Alamin Pilih motor kesempatan, sultan dan domeniko, kita sedoyo tas itu umur panjang, kan sehat Moki-moki, umur panjang, ihak mahkamah, ihak barokah. Barokah umur ribut, barokah rezeki ribut. Barokah putra manya ibu. Amin. Masing-masing anggota tangga ibune tangga bagus akhlak e. Amin. Mapaning batae asubatanipun selamat dunia akhirate. Amin. Allahumma amin. Sedalikos dere uh, doa akan datang hajatipun wali santriipun. La lare nang khotbil Quran molop teneng musim soleh. amin Allahumma amin. Mungkin-mungkin kita sedaya umat ibu ini, kambing atau sapangan, benci buat ketiga terkiamat. Kanting matah akan mau sholat. Jangan suka ngikutkan jilani mikro, pancingan bibit, bensol, anak gunawan, maakuto, mau kantin. Sibagile lebih anis daripada es, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada minah wiksik dan lebih manis daripada madu. Tanjilabi yur pirso datang cipril, liman hal raya cipril, Ola liman sona aneikab yur projat, iqib kanggo umatmu, singgel moco selamat 6 bulan belajar bulan Betul, betul, betul, betul, betul, betul, yang kiri no oh. Imun iman Islam Islam film kita tentang tentang Saking tentang tentang tentang tentang tiru tentang tentang kapan tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang si akan di bidel keselitaran sinit guri khususnya di tohakan meleknya di gua masalahnya kok ada di gua baik ayo si mau si ngomong eh bu hati si nyainnya tau mana melek <tuk tangan> sehingga masuk melek baik artinya penyakit ah i ngurut sama melek di gua sampai si di gua Senengah, merah, su, eh, sudah, si, es melakukan orang peneh Iya, <tik> iya Nyokal jenengan siki asli yang tak hidup rasi Lebat apa? Lebat pengajian Lapan si orang peneh di gula Di ingin senik, menemu Mau ini pisana limu ini secara pitik Tidak sih, bila dokter mau bahas budelan Ini mau pisana limu ini singgah Si bisa si, lemah ini ngapake eh baik rumah ibu Sambat lah Allah kuwata indah bila hilang cara dari langit dari dari buwine, payang pang orang di apa? Saya akan doa atau ngomong, mau temukan yang jangan tak di pada duit turun. Dan singkong, soeha Ambil kalau rumah. selahe wae 5 maling-maling seleneh I think that's all Disusul ning antek, baru disusul ning antek, gede dari perawan anak edar. Ya, suhu, ibu, Saking masjidil harum, tekan masjidil aqsa palestina, saking Mekah tekan lagi palestina, namun maksud paling jauh jeneng bape, aqsa tidak tekes masjid, kalau gaji, mau maksudkan anak akim, Tek dong sama pada selamat, pilu, cengkeh, cengkeh punya kafe, kafe ya, sing sering sering, walaupun bang jenong mas, selamat teh tanggi, selamat pada minggu Tolong jangan jaman ke tuma 5 sholat waktu sih, pertama kali ini, ya sholatnya bagus, solatnya bagus sholatnya kan, orang jangan bisa, gemer, tetap, apa, nih. Bacaya cantik, Oke. t referred Oke. Gue Ronggundu ebu, kamu dua kali sujud tidak patang. Gundu Edu, kamu satu sisi ronggung dan punya takut. Baru bisa lebih menopoh. Menteri, kamu doang jenang ingkang nilai nih. Batang ngumpul nih. Lo jawab tidak jalan-jalan. Panah besok, tanggung jawab akhir. Mau ke umat yang Muhammad naik sebanyak pernah-pernah lebih bagus daripada ibadamu. Cengilopo, ya, kalau sholat, sujud, umat Ya, ini lebih tinggi dibanding ini dari sama mefa Allah. Yang aku potong nang dipo, namun jangan kita suruh beda aku, Oleh kabar. Yeah. <laughs> limas tidak setahun, berapa tahun? bertahun ukur limas tidak. Nek ukur bisa lebih tahun? sekitar rom, tahun setengah. Rom tahun setengah Sumpah. Sumpah. Tahun. benang di terus <bulletmetros> tahun ulu lalu bulu, ketemu setengah, menit, bisa dan omat, warahmatullahi wabarakatuh. Nangong koreksi awaknya jebe cara nantikan rekan jenabe harus ibu kamu pusaku Perbedaan Tuhan satu etong enam hangu satu genong kerja itu taruh bus di Maupun Daging asli rekan jenabe isra Mikro lebih sholat sekel Batu kering ke serbi dima Singgi melikun nilai lempar gak taruh sholat sekel Nangong hola gue anak arti make di kasih. Jadi kepriet. No bosin lara. itu tinggal tidak kan orang semua itu Oh lara. Oh baru sama kayak usul, aku, mati. Baik, dibunyi Alhamdulillah nampak kita Allahumma sholli wassali ala sayyidina Muhammad Muhammad. Ya sayyid al-awwalin wal akhirin wassalamu ala rabbil alamin wa ala ashabihi wasuhbihi al ajr. Alhamdulillahirobbil alamin. Hamdalah liman ahmalika universitas. Ya robbal Allahumma tolong dana tunjukkan, maka dengarlah saya akina, mataku panam malu akhir. Allahumma tolongilah morana, wasohik adzhar dana, marlubil bulubana, pasin akmalana, wayasir umurana, wasapit ibana, tapi jamulah hajarina, min haji tuh yang jatuh akhir. Allahumma celalaulah dana, mata lali iya bil